ini adalah sasaran yang satu, dan yang ini sasaran yang kedua ternyata powernya yang lebih besar, yang apa sudah di upgrade daya rusaknya cukup parah guys halo guys, seperti biasa, Assalamualaikum Sampai jumpa lagi selamat datang kembali di channel Mister Bungkus Podcast Di video kali ini saya akan tes power senapan angin PCP gas Dan kali ini saya akan apa saya membawa dua senapan angin jenis PCP Jawa Ini Dan, dan kali ini saya akan membedakan di antara dua senapan ini karena satunya masih standar pabrik dan satu lagi sudah di upgrade guys Jadi kita ingin tahu saja tekanan dan apa powernya, seberapa kuat di antara yang masih standar sama yang sudah di upgrade gas dan ini ini apa und, OD dengan tabung OD25 panjang panjang tabung 70 ya. ini ini masih standar ini masih standar dan ini yang satu ini ini tabung OD22 dengan panjang laras 65 cm. Jadi lebih panjangan ini selisih 5 cm. Oke, guys. Langsung kita apa? Kita lihat sasaran apa yang kita tentukan. Oke, okay. ini ada dua apa dua plat nah, yang ini jenis apa jenis stainless tapi ketebalan agak lumayan tebal mungkin 0,5 berapa dan yang satunya ini ini ini ini tebal jelas tebal ini belum tapi lumayan lah dan ini nanti kita sasar buat yang masih standar. Masih standar di apa di laras 60 cm, guys. Dan yang ini nanti kita apa buat sasaran yang OD 22. Panjang laras 65. Di sini jarak sasaran kurang lebih sekitar 12 meteran guys 12 meteran seberapa kuat diantara apa dua senapan tersebut yang sudah di upgrade sama yang belum oke oke yang pertama kita menggunakan yang masih standar guys sama oke sama langsung saja 3000 bsi di track 1 oke okay. satu kali nah sasaran Oke, lanjut yang kedua kalinya. Oke, sukses, guys! Dua kali. Ada. Oke guys, kita lihat dulu. dua kali tembus guys tembus oke Jadi langsung saja kita di tes di sesi yang kedua ini yang kedua kita menggunakan sudah diupgrade, upgrade kan? Langsung di apa? Sama-sama di track satu, satu kali lagi.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 ternyata powernya yang lebih besar yang apa sudah di upgrade daya rusaknya cukup parah guys yang ini sudah di apa yang ini belum diupgrade yang ini yang sudah dan ternyata kita pastikan apa powernya ternyata lebih lebih kuat yang sudah di guys Timbang yang masih standar Meskipun ini dengan tabung yang kecil od 22 Tapi Faktor karena sudah di upgrade Jadi tenaganya powernya Lebih besar yang ini guys yang Sudah di Oke okay guys Semoga dapat menginspirasi Sahabat-sahabat sekalian Sahabat-sahabat buddeler Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Oke Salam satu laras guys